Pahal, ya. Pahal, jadu, Pahal, jadu, Pahal. Pahal, ini namanya ana ya, Pahal, ya. iya Ia, jadu, ini uh, uh, namanya Sally, pak <laughs> oh, bukan bude bude bude bude bisa bud terus bud, bud lui, lui, lumayan bud Wow! Ini mentang, Ambil ini, Pak. Pak. Sambil goyang, Jad. Hiat. Hiat di, t… di tengah diinjak Bu naik ya, tengah giniin gini nih Bu tengah mungkin Allah oke. oke. Oh, ya bareng? pada Ada yang mau jalur Salah As motor seto 10. instruksi Lurus. Peraturan baris Garis delapan jari, goris delapan Support. kami dari ugd berapa kami dari siapa Budi. <Sangatografis beklan> ya. <intell> <noi> okay. oh, oh, oh, oh, ya. Gitu. Hmm. Okay. Okay. Right. Ay, right. Bapak, nih siapa ibu negara apa yang dirasa ibu negara? saya aduh. Apa penampilan gimana lapor lapor lapor lapor siap lapor Siap menerima Minum es yang dingin, yang dingin, yang manis, yang seger, yang apa deh Bacakan surat Al-Mulk Al-Mulk A'udhu Billahi Minas Saitanir Raji Bismillahirrahmanirrahim Al-Mulk Sodaq Allah Ladim Al-Mulk Al-Mulk Al-Mulk Al-Mulk Al-Mulk Al-Mulk Al-Mulk al Alo, alo. mantap cerai nih. bagus Maning ayo ke pak, pa. pa. ini pak. coba ini masih main masih ya <kereke>. eh. <laughs> eh. <tuk> balik kanan saya ambil Ali baris baris baris siap gerak istirahat di tempat gerak nah benar benar Aduh. Oh. Oh, beres baik Ayo Wahyu. Kasih kami pertanyaan. Kasih kami pertanyaan. Setidaknya. Lagu-lagu saja. Rapor Jawab. Lagu. sekarang ibu yang ngasih perintah perintahkan kami untuk bergoyang turun Eh, yang kayak tadi pagi itu. Ibunya seneng banget lagu. Nana Bagian di di Bagian di HP apa ini alex lo ibu senang, ibu kirim. kirim bu ngantri cung. bareng bareng ah, suwe Ute, aduh. maju Semuanya, semuanya, ikutan, semuanya. Kamu ikut,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 Ya, laporan. Maman selesai. selesai. <gulis> Makasih. Makasih. Makasih. <gulis> ya. okay, ya, terakhir, Pak. terakhir, terakhir yakin. Terakhir, ya. Ket. Ket. Ya? ya, ya. ya. Aduh, duh, duh, duh, duh. Bilyum pak. Ying Bilyum Oh, Bener ya Anita yang digandang itu. Kenapa sih? Pasti lewate kok lain. Kan bagus. Bu Anita main tamu? Pernah sih, pernah main nih. terus, Bud. Satu. Dua, Bud. Terus, Bud. Ambil napas, Bud. Ambil napas, Bud. Uh. <tuk> <tuk> polus monitor cukup Olahraga main. Eh. ayo laporan, Bud. <summas> Bud, ayo. Eh, di dunia. Gene. Eh. Jangan Kaki balap Laporan-laporan. Laporan-laporan. Neng mau laporan Neng. grup embreke chat mau menerima tugas. Ini eh, pimpinan, maju Apa? Rogu embreke chat siap menerima tugas dan pertanyaan. Diulang, Pak Budi enggak demen. keras. Ayo wis Apar, lugu ember kecek siap, tugas dan perintah, Tugas dan perintah. Aje apa? Suruh jalan di tempat sepuluh kali. Aje apa? 10 kali Aje apa? Aje apa? apaan apa? apa? Ya Allah. Allah. Ya dulu. 50 kali Nhanh <laughs> lên, <laughs> Gaya Oh, Setelah ini kita mandi ya. Buat ngeluarin. udah selundung bud <tuh>